Panas banget, Edan ah. dan guys, panas banget hari ini, sumpah Ini dikasih sama mama ya, ini dikasih sama mama, -mama mertua Terus ini yang kita beli ya Waktu berdoa itu Ini ada nah. setnya satu Berdoa set gitu ya. sama ini, oleh-oleh gitu ya oleh oleh enggak tapi <laughs> no, kita bayar no, ya <laughs> Kita bayar itu iya. Ini satu set berapa? eh 1 moni Oh, termasuk it's biaya berdoanya it. ya 12.000 ribu yen berarti kurang lebih 13, eh, 1,3 jutaan Ini isinya, aku pengen tahu juga Isinya ada apa aja, sampai semahal itu Iya, ini apa ya, omah Selalu menemani ini ah iya kayak iya kayak jimat, kaya jimat haji, ah, iya, ha, supaya jimat, ya. aman, aman gitu ya. Ha. tapi ini bentuknya lucu kan? bentuknya apa? ini anjing. oh ini juga omori. suitingu, suitingu. Mm -mm. ini nama kuil ya? kuil shrine paling terkenal khusus buat uh, uh, ibu hamil Kehamilang, ya. Ha. Buat kehamilan hmm, Iya Nah ini ada hmm. Anzang Kigang gitu Anzang Kigang itu supaya nah, apa? Supaya sehat. Se sehat ya sehat Semoga apa ya Apa? Uh, Kelah lancar, lancar gitu Enggak tahu isinya dalamnya apa ah, ya Jangan buka oh, oh, nah. no. Iya aku, buka. aku baru bilang Isinya apa? Iya <laughs> nah, Jangan kepo-kepo ya yang Ya kepo ya Ini, ini Ini main dish Hah? Main dish? Menu makanan apa coba? <laughs> tadi ini apaan? Ini, ini, ini ada kain, ini. Ini kain, kain. Apa nih, ini kain gue apa nih. Sebenarnya Bentuknya beda, haramaki gitu. Ah, yang di ini ya? Biar enggak dingin gitu. Biar enggak dingin? Iya, purungnya. Tapi itu ada juga artinya. Artinya apa? Apa ya, bayinya kesehatan gitu. Supaya sehat selalu iya. bayinya gitu. Iya, hmm. sebenarnya ini panjang gitu, kayak tahu gitu. Terus kenapa kamu pilih yang kecil gini? Iya, ada pilihannya dua, oh. yang panjang-panjang atau ini Tapi panjang-panjang itu, apa ya, susah di, di lingkren, gitu di perut gitu ya? <laughs> iya Intinya ini ya, supaya itu sehat lah, janinnya sehat selalu gitu ya iya. Sampai lahir, mm. intinya gitu ya Ini main item Oh, ini kita buat... Kita buat ini ya, apa datang ke sini Kita kesana buat ini? Iya Sini-sini Ini macam-macam loh ini guys, iya. dikasihnya tapi kita sebagai orang asing, kita nggak tahu nih makinnya gimana, sumpah. Nggak ada orang asing ya? ya iya lah, siapa yang tau? Aku nggak ngerti. Tumpeng, di Tokyo dimana-mana ada orang asing, tapi nggak ada orang asing. Mungkin orang Cina ada, tapi iya sedikit. Masalahnya siapa yang ngerti coba kayak ginian. <gak> iya, iya, iya. apalagi Bidaya. Ini, ini sakit. Ini isinya sake beneran? Iya ah, iya sake. Iya omiki. Mantap. Ah keras banget sih ya? pak. Sake tapi ini suci gitu. Apa ini, air air ini? Udah udah kayak gini apa berdoa? Oh udah berdoa. Udah jampi jampilah maksudnya gitu. Oh kok. ini apa? apa ini? <laughs> ini buat ini ya? <laughs> oh, kayak topeng mau? Bambu ini, bambu. Oh beneran sake lo kayaknya ini minuman ini. Energi drink ini supaya... Oh, ini buat... Ah, Bukan bentuknya apa? lucu, mungkin nggak kelihatan ya. Ini, ini ada begini, ya, Mbak Ini apa? Ini? Ini apaan? Tempel ya, tempel-tempel ini di tem... ah, tempel di sini, iya. di tempel di wajahnya sini. Nih, nih. Ya, bentuknya anjir kan? Anjir. Anjir. Anjir. anjir, anjir, anjir ini. Ini mungkin kayak gini kan? Oh, oh, ini, ini, ini kita ini topi kan? Ini maksudnya apa sih sebenarnya kayak gini? Kalau kanji, Inu hmm. kayak gini kan? Inu. Terus ini Take. Ini jadi take. kalau kita gabung, ini hmm. artinya laughing. Ah, ketawa. Iya, ketawa. Bahagia gitu ya? Iya, bahagia. Ah. Jadi artinya kayak gitu. Iya, ini bambu kalau kanjinya Take hmm. sama anjing. anjing. Kanj jadi an Kanjinya warai. anjing ya? Iya. Nah, digabung jadi bahagia maksudnya ketawa gitu ya? Warai gitu. Ah, jadi kayak orang gila gitu ketawa sendiri. Sendir, Enggak. Sendir. Terus? Ini cemang gumio oh. aja oh. bisa dapat ini. Kenapa? Soalnya waktu berdua, abu uh, doa oh. orangnya kasih. awak ah, tuh kamu tadi di dalam ya, itu. Ya gimana? Oh. Ya gitu. Di di jampi-jampi gitu sama sama penghulu penghulu lagi sama orangnya lagi gitu. Oh, oh. Ya ya ya gitu. <laughs> Gitu. Kayak gitu? Iya. Kan beneran? Iya beneran-beneran Terus kamu apa? Mereka pakai itu kimono gitu kan Yang, yang ada eboshi kan? gitu, uh. topi yang panjang gitu Bumiunya hmm. dikumpul hmm. Terus ya kita dudukkan, Nah, ya orangnya bilang ya pegang ini gitu Terus ya doain gitu Jadi kita doain dan orangnya bilang Apa ya, oye-oye-oye gitu. doa Doain Bahasa gitu. Jepang kan? Bahasa Jepang, tapi kita nggak mengerti Kamu berdoanya bagi bahasa apa? Aku bahasa Jepang nih oh. <laughs> Aku udah berdoa ini Kamu udah berdoa? Jadi kayak kita harus iya. ah. di rumah Eh, beneran? Iya Terus yang lain? Ini juga ini, ini apa? Ohuda Jimat, Jimat ini. Harus bergurau Kok oh, ini baru ini ah, Jangan pengen-pengen terus ya ah. ini Jangan kotor Ini jangan kotor? Jangan kotor Dan kayak kita ini juga kita harus taruh Harus taruh di rumah tapi okay. jangan apa ya kangkang kangkang -kang gitu jangan lukain ini susah bahasa Indonesia nya aku nggak ngerti <laughs> jangan kangkang kangkang -kang, jangan dilukain maksudnya ya jangan bikin bolong gitu oh, di sini oh jangan dirusak maksudnya gitu iya kalau mau tempel ya ah. di sini tape nya ah ya gitu dikasih isolasi sini terus tempel ke dinding gitu jangan dibikin lubang jangan dilukain katanya <laughs> habis lahiran kita nah. harus balik balikin lagi iya nah umum juga ya berarti ini semua barang-barang ini kita rental dong iya <laughs> yang di perut itu juga harus dikembalikan apa yang di perut itu hmm. harus dikembalikan tapi mungkin apa-apa kan kita simpang aja ini yang tadi ya buat yang anak kedua besar eh? <laughs> ini kita dua belas ribu ternyata kita cuma nyewa ya harus ber, cuma rental ya pasti kembalian juga ini yang dari mama mertua ini kayak gini ya fuku fuku sama anjing no. ya anjing berkeberkahan ah Sorry. nggak bisa ah oke okay, oke okay. oh jadi ribut <laughs> ya ya buka buka buka Apanya? pasti itu anjing anjing guys jajan oh desainnya lucu ya Sebentar, dari mana ini kelihatannya kayak anjing? Ini kayak kucing, kucing ini, kucing tetangga. <laughs> ada juga ini, tulisannya yang "sweating girl" gitu. Oh, ada tulisan di ya, sini girl", bisa baca gak kan? Ini, ini, nah, ini, ini. Kan. Ada "let the juga. Kayak ini, ini, ini. Ah, <laughs> ini. Ini gunanya apa ini? Anjingnya brand sama anaknya, jadi apa ya jagain gitu. Ah, anjingnya itu. Ya, jaga anak gitu ya. Makanya kan banyak juga orang Jepang yang beli anjing tuh main sama anak-anak gitu ya, supaya bisa jagain bayi ya. Ada-ada aja nih, tapi namanya budaya ya. Kita ya saling menghargai, menghormati aja ya. Tapi kelihatannya benar-benar kucing ya. Kayak kucing ini beneran. Aku ya kalau kalian nggak percaya lihat aja. Ya. Dari mana Fokus nggak? Ya. Fokus nggak? Ya, itu dulu video kita kali ini guys ya. ya, itu tentang hari anjing ya, kalau nikah sama orang Jepang Pasti ini, mungkin orang tua, mertua gitu ya, ketika anaknya udah hamil, mm -hmm. terus udah masuk bulan 5 Dan udah masuk, ada yang namanya hari anjing, nah, harus ke ini, ke shrine ya Iya, jadi menurut kamu gimana acara ini? Kata aku seharian capek, dan ternyata harganya mahal. Itu aja bah, yang ada iya di pikiran aku. Nah, kalau yang kayak begini-begini, ya ya percaya, enggak percaya kan? Kalau aku sih, ya ikutin aja budayanya seperti ini, gitu menghormati, gitu kan menghargai. Mm -hmm. Oke, okay, sampai di sini dulu video kita kali ini. Thanks for watching and always be smart, and bye bye, bye, -bye. happy Buh.